Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Risto Sabar teman-teman Teman-teman sini saya mabar Dengan Pocil FF ya Dan dia itu menggunakan bal lihat ya, skyris gitu itu adalah timemabar listosabir ya guys dan kita ambil bal dulu ya karena kita sedang hampir kita harus fokus fokus dulu untuk bal Oke, okay, kita ke dalam sepatu. Mundur dulu, coy. Selamat ya. Nanti kita tartel, try. Kita tartel, balmon-balmon ke tartel ya. Ayo balmon jaman gaya kita ke tartel. Daerahnya ke tartel, coy.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 Cao punya tendangan nih mau mantap, tanda berhasil. Oke, sabar sabar. Ayolah jangan kasih aku saat cuman. Awas dirut mundur dulu Balmon mundur. Ah, Hati-hati sama digit tuh, Bang. kayak top kepeloban digit. ya. Birut. Putih. Mundur dulu. Hampirnya di rut ya, kita <STERENCIO> sabar ya. Oke, okay. yeah. itu kita dapat pedang sabit ini kita coba curi juga monsteran. ini balmon bantu aku balmon kita ambil tarvel dulu kita harus waspada balmon hati hati oke okay, balmon kita dapat Terima kasih Balmon ya, Hati-hati Balmon mundur dulu Itu Esmeralda mana kamu Esmeralda Langsung utin juga Balmon Mundur dulu Balmon mundur Mundur dulu Balmon oke okay. kita ambil BOD dulu item kedua BOD. biar lebih sakit ayah hmm. musko mundur ayah hmm. oh, musko sangat sadis ini oh mundur-mundur cepat mundur balman hati-hati ada cushion. selamat udah cushion, kasih cushion aja cushion. Uh, gak mau dia gak mau dia gak mau dia, dia mampu. mampu bisa kuat kuat cyber cybernya kuat apa kita perlu rekal dulu tarik kalau -tari, dia teman-teman, jangan maksa. Oke, kita sudah kembali lagi. Ya. Setiap keputusan sangat berat. Apa ya. nih Mama ada ganggu ini? Dulu, mundur duluan mon, pancing-pancing mereka dulu, Bang. Biar biar lawan keluar dari sarang ya takut takut takut takut <laughs> takut kenapa kabur dia kabur dia nah, kita ambil ini ya item ini biar lebih sakit lagi jangan dulu in, kawan, kita main terus kita main seperti ini dulu nah gas gas, gas Ya, yes, ya, yes. yes, kita kita lock kita ya karena gatotnya udah sekarat. Meniak itu, bangun, eh, apa, mas, kok, nice. Jangan, diganggu semua sukunya meniak tuh. Lihat, ini gue nyampah mulu. Lihat, ini gue nyampah mulu. <laughs> Aku gak mau end ini. Eh, mundur lo Moskov Ini hmm, mati kamu, esneh Ayo hajar terus Moskov Hajar Moskov Hajar Moskov Wah, hajar terus Moskov Double kill nih Hajar Moskov Saya biarkan Moskov Hajar Moskov Hajar Moskov Drip -drip -drip nah. ah. kita mau kasih minyak, -minyak oke teman-teman kita victoria dan teman-teman jangan lupa dukung channel Risto Saber dengan caranya like comment dan subscribe ya kita dapat legendari oke